bang, ya, wali Hasan Basri, Hasan Basri udah dikiais, model rapati di mikir ya, Hasan Basri, rezeki kulau ini ku angel. angin balik, istighfar, ya istighfar sama sekali kalau lo nanti anak-anak, ya istighfar sama sekali tak, apa apa, yang dijawab apa, istighfar, baru itu tak ya, Hasan Basri, jenis bodohnya kulau, kemarin orang yang tanya masalahnya beda dengan saya, sama jawab istighfar saya dikomplain, akhirnya ada yang di duga di Sepura Pengerahan, nggak kabul kahbe, penting istighfar jadi dia harus di resep khusus setiap masalah kabin nah apa? -tuh, -tuh, jadi ya enak dia harus jadi akhir-akhir mikir itu mikir ini iki yang ada yang ada ada ada kabin semuanya apa? istighfar kalau rapayu rabbi istighfar orang yang ada yang ada? istighfar isti harus ngerti apa? istighfar wabijah ini penting kalau aturakan rakan sampaian itu jangan sampai terprovokasi orang-orang yang suka ini ayatnya hanya ayat-ayat ekstrim yang suka liberal amin ikrohanom fitin la kuntum hukum waliyat